menurut lu gimana Ken? Apa yang enak Ken? Gimana menurutnya yang enak? Katanya itu Ken, yang telah pindah agama Ken. <laughs> Sama Ken aja mereka anak domba. <laughs> <tuk> anak domba. Itu ya High End Drive ya, Flicker ya. High End Drive Flicker. Sepatu Only nih jadi nih Bebas bebas. Satu sepatu kaki doang. Bebas suka suka lo Ken. Starbucks enak sih boy, kalau Starbucks nih, besok gue kenyang Starbucks juga sih dari punya lo, boy Bebas, <laughs> kenyang <laughs> Starbucks retreat, oh, <laughs> Ken, pakai retri tolol? Ken, kenapa lu retri tolol? Ulang, ulang, ulang Belum juga mulai guys Santai aja, Ken. Menang kalah santai aja, Cok Fun uh, doang, Ken. PC, Jangan terlalu gimana-gimana, Ken. Sana. Jangan geter-geter, jangan jangan, jangan jangan jangan jangan gemeter, Ken. Gue baru bilang guys, akan ray flicker tadi, Co, sebelum mulai lama aja. Aduh. Lawan lawan si Boy gua pakai tangan kiri aja, usah seperti tangan kanan. Aduh. Ulang-ulang, ulang ulang ulang sabar Aduh. Emang eh, recall-nya ya. Yang satu, ini, gak, ini bukan. Oh ya. Ini 3 poin tuh. ya, 3 kill ya. Bebas kalau mau cepat satu aja atau dua. 2 boleh sih dua kill. Ya 2 kill, kill pas tuh 2 kill pas ya. Gini aja coy, 2 kill sama tower 1. Kalau nggak 2 2 kill kan tower ancur udah. Tower ini aja tower luar. Eh, ya udah berarti berarti 3 kill tower itu. apa co. jadi kayak kalau lu mundur-mundur kan ancur tower kan. Yaudah, ya udah itu ya, aja. gak kill tower satu poin ya. No recall ya, no recall ya. No recall. Eh, itu aja dia. Eh. Kalau kalau tower udah kalah. Anjing gua gak pernah buy one, tuh so Bau-bau nomor mah sama. Ma sama, sama gak pernah buy one. Eh hey, boy, aja ya, kita poin. Kill satu poin, tower satu poin. Ya udah suka-suka lu. Ayo ganti yang dulu yang penting setan. ya invite lagi, invite bro, invite ayo, bro. Ayo, lastem, lastem, lastem. Klasik, klasik. Five right, lebih Five, dan ikut juga nggak Rento masuk masuk masuk. Eh, item apa tadi item? Bebas. Belum mau ada bebas. item atau enggak bebas? Kalau oh, gue biasa main, kalau gue biasa main, sepatu armor doang sih baru pul damage Yaudah, no item defense ya boy. Yo 3 tiga tahun coklarnya tuh? Item bebas atau armor doang ya? Kalo oh. oh, anak-anak jago by one guys beli item defense. Cing guys, gue kalau menang biasa aja kalau gue kalah ini. Cepri deh, Cepri deh. Bangsad. Tidak ada no defensa sih, Boy? Sepatu? Iya, sepatu boleh lah sepatu. Sepatu, sepatu dong, gimana lah ya? Iya, emang gitu. Aman-aman. Ah, e no, ya? no regen ya, no regen ya. Oke, okay, oke. Okay. no sepatu regen. Eh, sepatu lagi, item regen. Tidak regen HP ya. ya. Oh iya, boleh sih kalau ga pakai regen HP nih. Biar emang bener-bener sabi kalau hilang darah. Ya udah, tapi boleh regen yang 62 boleh ya. Ya itu regen Oh, ya pokoknya ya. item merah gak boleh ya item merah ya Yo Das Tonton guys, tonton guys Smash Seru nih guys ini ya <tabuk> tarbak bak, Kalah gimana nih kalah? ya udah kalah, kalah aja Oke okay, oke okay. Hahaha, <laughs> semakin flicker pagi-pagi hari, guys! Terus tuh, lihat, coy, dia udah sering buy one Dia biar level 2 ya, anjing. iya, eh? anjing sih, boy, sering one ya panggung juga lu, boy. <coughs> Lumayan, 150, tapi jarak gue kalah sih. Ikuti, kata bisa apa-apa lagi, gua Fokus ya, fokus, fokus. Ken, Ken lu punya flicker majulah Ken. <SILENCIO> Anjing. Salah gua, Cok, Cok. <SILENCIO> ah, enggak <SILENCIO> sampai, Cok. Wah, kalah <SILENCIO> sih gua, guys abis abis abis abis ini pun tuh, tuh dia habis, habis, habis, habis, habis. Gimana? Gimana? abis abis abis abis habis abis guys abis abis guys katanya yang katanya nggak pake recall aja nggak pakai recall kuat banget di playoff tapi pulang duluan boy apaan? ini yang katanya kuat banget di playoff tapi pulang duluan nih apaan tuh Bo oh, abis kecil nggak ya, boleh recall oh, ya. nggak boleh kenapa bisa nggak apa ya kalau lu mau recall sih gua nggak tahu sih kalau gua nggak pakai recall gua juga gak apa-apa -apa. anjing gua panik cok <sul> tweet tweet tweet <tuit>. main lah ya gua kena main doang sih paling kamu sudah berikat ya nak? Gua. gua ada gue ada lumayan lah masih guys nih guys tiga akhirnya gua beda banyak lagi oke okay, guys yang menang lawan gua ya guys kan gua jago banget emang <laughs> Biarkan kata -kata dan cing tahu dia guys flicker lagi dong. Aku mulai merasa seperti nah, anjing. <laughs> Mau di sama anjing. Mau <laughs> gua gua lupa masih ada thai. Tadi <laughs> <ada. laughs> Kalau berhasil tadi keren ya guys, TikTok. TikTokers. <coughs> itu gede gede tai itu kesarak. tower hancur tepat banget tuh. Ikuti kata hati. itu orang by one ngejus kayak gaduh ayam cok. <laughs> Muser lu cobain by one tuh. Jangan ikut campur. Berarti habis ini kita harus mendalami by one per by one nanti buat acara penutupan Gus. Iya, anjing mereka udah pada latihan nih. Iya, cok. Udah pemanasan cok. Muser udah flicker nggak? Bisa gitu ya guys, main-main nanya ya. lu udah preker gak boi? gak ada lah anjing kok pake lu targa sambil lagi targa sambil lagi boy? selama lama gua anjing kok bisa gitu ya cok? sumpah gak ada targetnya cok bangset i can dry i can dry si dapet award 3 go boi menang dong go boi lu udah 3 anjing gua langsung kalah cok menang dong go boi waduh gg sih guys kalah kalah kalah hahaha boy pulang guys anjing pulang pertama guys anjing pulang anjing kalah cok pertama cok Anjing. Selamat menonton dah Selamat guys, ente guys. Sumpah baru ambil air guys udah kalah Ki Boy. Anjing naik Endernya gak ada, Cok. Anjing. Anjing. Guys, benar lawan Ki guys. Anjing ente sih guys. Masuk screenshot, screenshot, bikin room, bikin room.